Halo sahabat YouTube, oke teman-teman. Kali ini aku akan memberikan sebuah cara atau tutorial bagaimana cara kita mengetahui apakah sudah memenuhi jam tayang atau belum. Oke, teman-teman, yang pertama harus mempunyai Google Chrome. Langsung saja diklik Google Chrome-nya, saya refresh dulu ya. Oke jadi teman-teman pilih aja ya ketik www.youtubestudio.com langsung aja teman-teman klik ya. kemudian teman-teman geser ke bawah pilih saja yang bertulisan login YouTube Studio langsung aja klik kita tunggu oke Tunggu teman-teman, tidak ada ya. Maaf. Nah. Oke, okay, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui apakah kita memenuhi target jam tayang 4.000, 4.000 jam tayang maksud saya. Di sini teman-teman perbesar -teman layar, kemudian teman-teman klik saja tanda dolar ya ini S ya kemudian teman-teman klik -teman, saja kita tunggu nah ini dia teman-teman jadi ini tampilannya ketika kita sudah menggunakan jam tayangan atau belum ya YouTube sekarang harus mempunyai 1000 subscriber ya minimal 1000 subscriber dan di sini jam tayangnya teman-teman 4000 jam tayang jadi agar kita dimonetisasi minimal kita harus mempunyai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Oke teman-teman untuk mengetahui jam tayang jadi caranya seperti itu ya semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya